Akhirnya guys, poin juga. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, beberapa hari ini nggak sempat ngonten karena ada kesibukan. Pagi ini kita hunting di belakang rumah aja nih guys. Oke. Okay. Kemudian tadi video singkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Laras